seorang ibu rumah tangga berinisial AS dibekuk polisi di rumahnya di Komplek Mutiara Permai Kampar Riau tersangka tak dapat mengelak saat polisi menemukan tiga paket sabu-sabu yang disembunyikan di dalam kotak kosmetik di dalam kamarnya tersangka ditangkap polisi menyusul laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di wilayah mereka Sadin Trogasi, petugas, tersangka membantah sebagai pengedar. Barang terlarang tersebut diakui hanya untuk dikonsumsinya sendiri. Sabu-sabu didapat dari temannya berinisial EB yang identitasnya sudah diketahui dan tengah dikejar polisi. Kita telah melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan inisial AS. Dari tangan tersangka kita cinta sebanyak tiga paket narkotika jenis sabu. Kemudian terhadap tersangka kita meneruskan ke Polres Kampar guna proses penyelidikan lebih lanjut. Guna penyelidikan tersangka berikut barang bukti kemudian dibawa ke Polres Kampar. Ahmadison dan Firman Domo melaporkan dari Kampar, Riau.